Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, Pada pagi ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiharto STH. Namun sebelum pelaksanaan kami serahkan kepada Bapak Pendeta, kami akan membacakan warta satu minggu ke depan. Untuk pelaksanaan ibadah, baik ibadah PD, hari pada ibadah berayat, masih tetap dilaksanakan secara online. Perlu disampaikan kepada Bapak-Ibu yang anaknya pada tanggal 22 November akan melaksanakan CD supaya juga dipersiapkan. Yang berikutnya adalah setelah ini atau pada tanggal satu minggu akan diadakan sidang majelis tempatnya di gereja sini nanti pada tanggal 10 ulangi, pada pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk kegiatan kepanitiaan sebagaimana telah disampaikan melalui Grup PA BA, Jemaat bahwa pada bulan November sampai dengan Januari kita akan mengalami beberapa kegiatan besar, yaitu yang pertama adalah perayaan unduh-unduh yang kedua, nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 November. Yang berikutnya adalah Hari Jadi Gerejo Kristen Jayawetan Jemaat Kota Baru Ndirorejo yang kedua pada tanggal 9 Desember. Demikian juga pelaksanaan Hari Natal sampai dengan Tahun Baru nanti dilakukan secara online atau Zoom, meeting. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kami juga mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan untuk satu minggu ke depan. Dan mari kami undang bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri sambil kita pujikan kitung jemaat nomor empat dipujikan baitnya yang ke 1 sampai yang ketiga. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Kembali kita bersama-sama membangun sukacita anugerah Tuhan Kita melakukan kebaktian, kita menghampiri Tuhan, menyatakan segenap kehidupan kita Marilah sekarang kita satukan hati dan pikiran, kita mengambil satu doa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 Kidung jemaat nomor 46 kita pujikan bait satu dan lima.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 Dipandu oleh kesaksian dari bagian Injil Matius Pasal 22 Injil Matius Pasal 22 Pada bagian ayat 37 sampai 40 Sabda Tuhan Yesus kepada khususnya beberapa orang Farisi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 pribadi lepas pribadi atas segala bentuk pengalaman dan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Berkaca dari pertanyaan yang dinyatakan oleh beberapa orang Farisi, kemudian ditanggapi oleh Yesus, tentunya itu adalah pertanyaan yang tidak jarang sama dengan pertanyaan yang pernah Atau bahkan sering kita ungkapkan kepada Tuhan Artinya bahwa saya dan penyelidikan sekalian Tidak jarang secara sengaja mempunyai pertanyaan yang seperti itu Sementara kita sesungguhnya telah tahu apa yang seharusnya terjadi, yang seharusnya kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita melakukannya dengan berdoa. Maha Besar di dalam Kristus, sungguh indah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Bapak terima kasih atas penyertaanmu, terima kasih atas persekutuan yang Tuhan bangun untuk kami. Beberapa waktu kami melakukan beragam aktivitas, Tuhan menganugerai kami pekerjaan, Tuhan mempercayai kami untuk berkarya. Bahkan di dalam karya dan pekerjaan yang masing-masing kami lakukan, Tuhan menyertakan limpahan berkat. Bapak, biarlah berkat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tidak kami hentikan untuk diri pribadi kami, tidak kami hentikan hanya untuk keluarga kami, tetapi kami mau membagikannya, kami mau meneruskannya untuk siapapun bahkan apapun yang ada di sekeliling kami. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah pertolongan pengampunan yang Tuhan berikan. Bapak, sungguh kami mengakui keberadaan, kelemahan, serta dosa yang terjadi. Terima kasih atas anugerah pengampunanmu. Bapa. ajar kami senantiasa untuk mau membagikan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami mau saling mengampuni, kami mau saling memaafkan apabila diantara kami melakukan kesalahan. Karena itu juga ya Allah, kami mempersilakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Silakan Tuhan menguasai kami hingga akhir kebaktian kami ini benar-benar memberi makna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 sekalian yang kekasih, berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh mau membuka segenap kehidupannya, menyerahkan hidup dan kelanjutan hidupnya hanya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Tuhan yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Tuhan, adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun. Dan kepada orang-orang yang demikian itulah Tuhan menganugerahkan pengampunannya. Tuhan membersihkan segala kesalahan bahkan dosa yang telah diperbuatnya. Dan karena itu saudara-saudara marilah dengan sukacita kita menerima berita anugerah ada petunjuk hidup baru yang diungkapkan dari bagian kisah kesaksian kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus Engkau Amin Kita sambut dengan sukacita Dengan kembali memuji Tuhan Dari hitung jemaat nomor 240A Bait 1 dan 3 Musik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan tiba saatnya kita akan menandai sukacita persekutuan kita pada pagi hari ini dengan sejenak menggumuli bagian dari kesaksian tentang firman dan karya Tuhan bagian dari kesaksian Alkitab yang mendasarinya seperti akan dibacakan oleh petugas Pembacaan Alkitab pagi ini yang diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan kita perlu pertolongan Tuhan supaya kita diberi hikmat. Mari kita berdoa. Sukacita pagi ini karena ada penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur masih diberikan kesempatan dan waktu. Karena kami yakin ya Tuhan, kesempatan dan waktu ini terutama ya Tuhan kesempatan untuk menyerahkan segala kesalahan dan dosa kami, dan kesempatan untuk kami boleh terima berita anugerah yang sudah kami terima pagi ini Yesus. Dan saatnya ya Tuhan, kami masih juga diberi kesempatan untuk terima anugerah-Mu melalui sabda firman Tuhan dan akan kami renungkan bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-23-nya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sadar ya Tuhan karena keterbatasan cara hidup kami, keterbatasan cara berpikir kami, kami masih mohon pertolongan dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudusmu ya Tuhan, supaya kami boleh menerima hikmat sehingga apa yang kami renungkan bersama-sama kami diberikan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, Aniesius. Untuk itu ya Tuhan, terkhusus yang sudah Engkau percaya, yang menggembalakan kami di Kota Baru Milojo ini, Yesus. Bapak Pendeta Yohanes Puji Sukiharto, S.Th. Kami yakini ya Tuhan, Kau percayakan kepada Bapak pendeta ini ya Tuhan, sehingga apa yang akan kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Apa yang kami baca bersama-sama ya Tuhan Yesus. Supaya kami menjalani kehidupan ini menjadi jemaat yang berintegritas dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya laku, terima kasih ya Tuhan Yesus bersabdalah kami siap menemah dan menemani. Terpujilah Engkau Yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, dalam Injil Matius, pasal yang 23, ayat yang pertama sampai 12, yang demikian, Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, alih-alih Taurat dan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 tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan pas, di pasar, dan suka dipanggil Rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga.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 you mm -hmm. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, bagaimana kabar penjenengan? Tentunya dan paling tidak saya berharap, senantiasa berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa berada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kekasih, Tema atau judul Renungan kita pada pagi hari ini Jangan tinggalkan budaya Tetaplah ber Berintegritas Jangan tinggalkan budaya Tetaplah Berintegritas Sidang jemaat yang Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Dua kata ini Tentu tidak asing Di telinga kita Selama ini Yaitu Budaya dan Integritas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita miliki, kata budaya itu menunjuk pada pikiran, akal budi, adat istiadat, atau ia adalah sesuatu mengenai Uh, hal yang sudah berkembang beradab maju atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah sulit untuk diubah budaya atau kebudayaan dan integritas Yang dimaksud adalah mutu. Mutu dalam arti menunjukkan sifat pada diri sesuatu atau khususnya seseorang. Nah, kata ini merujuk pada keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga seseorang disebut berintegritas maka menunjukkan bahwa ia memiliki potensi ia memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran itulah saudara-saudara setidaknya dua hal yang ingin ditekankan dalam perenungan kita pada pagi hari ini Jangan tinggalkan budaya, tetaplah berintegritas. Dan selanjutnya, pada hari-hari ini, Gereja Kristen Jawi Wetan, dalam bagian jadwal kegiatan atau kalender gerejawinya, membuat tema kegiatan. Dalam tajuk Bulan Budaya Nah, Bulan Budaya kali ini Bertemakan Amongroso Tepo Seliro Amongroso Tepo Seliro Sebuah kata yang berasal dari Bahasa Jawa Ya maklum karena gereja Kristen Jawa wetan ini dihuni lebih banyak oleh orang-orang yang hidup di tengah-tengah orang Jawa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kekasih, Among raso yaitu ajaan agar menjaga perasaan orang lain dalam bergaul, dalam berkata-kata, bersikap, dan berbuat. Dalam Among Rosso, mengajak kita untuk tidak bersikap dan berperilaku yang menyebabkan orang lain tersinggung. Menyebabkan orang lain kecewa, menyebabkan orang lain sakit haji, sakit hati, benci, bahkan marah. Amung Roso dan Teposliro, liro dua hal antara Amung Roso dan Teposliro ibarat antara ayam dan telurnya lebih dulu mana. Nah, Teposliro yaitu ajaan agar tahu diri, agar peduli, agar menghormati orang lain bisa menjaga dan mengendalikan diri. Dua hal yang sulit bahkan tidak dapat di pisahkan, saling melengkapi, dan juga sulit untuk dirangkumkan mana yang seharusnya terjadi lebih dulu, among Roso dulukah atau Teposliro dulukah? Yang pasti keduanya saling melengkapi. Saling beriringan, ketika seseorang mau mewujudkan among rosonya, pasti di dalamnya juga akan terjadi tepo seliro. Demikian juga, sebelum, sebaliknya, ketika orang mewujudkan teposlironya, selironya, maka di dalamnya juga akan terjadi among roso. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, mengapa tema itu diangkat menjadi bagian dari tema kegiatan di Gereja Kristen Jawi Wetan? Yang pertama, Saudara-saudara, bahwa ia adalah salah satu budaya yang patut dipelihara dan akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan bersama kapanpun bahkan sampai kapanpun yang kedua DKJW memandang bahwa tema ini perlu diangkat sebab dirasa telah mengalami pergeseran yang berakibat hilangnya nilai-nilai sosial yang berdampak pada pudar bahkan hilangnya jati diri sebagai bangsa yang berbudaya adiluhu. Mungkin salah satu contoh kecil, tidak jarang kita menemui Sikap yang ditunjukkan oleh salah seorang anak Entah itu dari antara anggota keluarga kita Atau mungkin orang lain Ketika kita selaku orang yang menurut unggah-ungguh dalam bahasa Jawa kita selaku orang yang lebih dewasa sedang duduk-duduk begitu, kemudian di, di depan kita lewat salah seorang anak kecil. Tidak jarang yang kita dapati bahwa sikap berjalan yang sedang dilakukan oleh anak kita ini tadi sudah tidak seperti yang pernah atau selama ini kita lakukan ketika kita berjalan di depan orang yang lebih, yang kita pandang lebih tua, orang yang kita pandang ya lebih atau mempunyai hak layak atau pantas untuk kita hormati. Misalnya, kita sebagai yang lebih muda, berjalan di depan saudara kita itu dengan cara agak membungkuk sedikit Tetapi apa yang terjadi pada zaman ini Sekali lagi hal-hal yang seperti itu makin jarang kita temukan contoh kecil saja Yang ketiga saudara-saudara tema itu patut diangkat sebab sebagai warga bangsa yang dengan tetap melandaskan pula hidup kristiani dikajiwe ingin dikajiwe mengajak segenap warganya untuk tetap menjadi warga yang baik Baik sebagai warga gereja, maupun sebagai warga bangsa yang berintegritas. Nah, sehubungan dengan itu, saudara-saudara, pada pagi hari ini, melalui bagian dari Injil Matius, saya dan penyelenggan sekalian diajak untuk bercermin. Satu hal yang dipandang oleh Tuhan Yesus, sebagai ajaran yang patut mendapatkan perhatian khusus oleh segenap pengikutnya, oleh segenap orang Kristen. Nampak jelas dari yang diungkapkan oleh bagian Injil Matius, Bahka bahwa ketika itu Tuhan Yesus mendapati para ahli Taurat yang tidak melakukan ajaran yang disampaikan kepada orang lain mereka menempatkan diri sebagai orang atau kelompok orang yang gajah dibelangkoni gajah dibelangkoni isokojah Uraiso ngelakuni Ngumuk tak, ngedabrus tak Tidak bisa atau bahkan tidak mau melakukan Yang telah dikatakan Bahkan yang diajarkan Yang dicontohkan kepada orang lain Mereka telah menunjukkan sikap yang tidak patut untuk diteladani Yang kedua Tuhan Yesus mengkritik secara keras, bahkan mengecam para ahli Taurat yang menyalahgunakan wewenang dengan memberikan beban berat kepada umat dengan peraturan-peraturan yang mereka tambahkan. Sementara mereka, para ahli Taurat itu, mencari keringanan, bahkan lari dari beban peraturan yang telah diajarkan kepada umat kepada banyak orang mereka adalah orang atau kelompok orang yang suka menyombongkan diri suka mencari-cari kehormatan bahkan di dalam peribadatan pun mereka melakukan itu mereka suka pamer kesalehan dengan misalnya mengenakan simbol-simbol busana peribadatan dengan tali sembahyang yang lebar dengan jumbai yang panjang pendeknya bahwa mereka para ahli Taurat ini selalu dan selalu berupaya melepaskan prinsip-prinsip pengajaran yang dia lakukan kepada banyak orang. Mereka tidak mau tahu bahwa orang yang diajar itu bisa ataukah tidak memahami isi ajarannya. Bagi mereka yang penting, saya sudah mengajarkan peraturan-peraturan yang telah saya dapatkan dari Tuhan Dan Yesus menyebut mereka Sebagai orang atau kelompok orang yang tidak berintegritas Sebagai orang yang benar-benar tidak patut diteladani Oleh satu pun di antara para pengikutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Menimba inspirasi Dari yang diwartakan oleh bagian Injil Matius Saya dan penyelingan sekalian diajak Untuk Tidak hanya Bisa mengatakan atau mengajarkan yang baik Jangan hanya bisa mengerti ajaran-ajaran yang baik Jangan hanya memahami kehendak Tuhan melainkan lakukanlah segala ajaran baik, lakukanlah perintah dan kehendak Tuhan sebagaimana yang dikehendakinya. Integritas hidup harus ditunjukkan di hadapan Tuhan melalui Praktek Hidup bersama dengan Sesama bahkan Semua ciptaan Yang dipercayakan Oleh Tuhan Di lingkungan saya dan penjenangan Masing-masing Integritas hidup Harus diwujudkan Bahkan Meskipun ketika Tidak ada seorang pun Yang melihat Kita Ringkasnya, melakukan kehendak dan perintah Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa atau berat hati. Selamat menjadi umat yang berbudaya, selamat mewujudkan diri sebagai umat yang berintegritas. Tuhan menyertakan berkatnya Amin Kembali kita renungkan bagian dari kesaksian Injil Matius tadi melalui pujian dari Kidung Jemaat Nomor 231 Ba'it 1 2 dan 3 Intro Dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman pengakuan kita kepada Tuhan Yesus, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat dipersilahkan pergi. Pengakuan iman rasuli: Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, kali langit dan bumi.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 Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita dasari pengumpulan persembahan ini dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian firmannya. siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini sebab daripada mulah segala galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu pengumpulan persembahan beriringi dengan pujian kidung jemaat nomor 396 ayat 1 dan 2 Yesus Kekasih Tiba saatnya kita akan Segera mengakhiri kebaktian Kita pada pagi hari ini Marilah kita kembali menyerahkan Semua yang kita lakukan Di sepanjang Rangkaian kebaktian kita Pagi hari ini kepada Tuhan Apapun yang telah kita siapkan Dan kita haturkan Kepadanya Mari kita melakukannya dengan Berdoa terpujilah engkau Ya Allah Di sepanjang hidup dan kelanjutan Hidup kami pribadi Lepas pribadi Tuhan Jadikanlah kami Umat yang Berbudaya Umatmu yang mau merawat budaya itu hingga benar-benar senantiasa layak menjadi umat yang berintegritas dalam semua bidang kehidupan. Kami yakin Tuhan menganugerai kami kemampuan untuk mewujudkannya Tuhan memperlengkapi kami Hingga kami benar-benar dan senantiasa Tuhan dapati layak menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Bapak di tengah sukacita persekutuan yang kami alami, baik di tengah keluarga dan rumah kami masing-masing atau dimanapun Tuhan memberikan kesempatan dan tempat kami teringat kepada saudara-saudara kami kepada beberapa orang tua kami diantara mereka ada yang sedang sakit diantara mereka ada yang masih harus mendapatkan perawatan intensif, dampingan khusus. Mungkin di antara mereka ada yang mengalaminya di rumah sakit, juga di rumah tinggal masing-masing. Bapak, kami menyerahkan baik saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang lemah ini maupun segenap anggota keluarga bahkan siapapun yang terlibat di dalam upaya dan pertolongan dampingan Tuhan anugerai penghiburan Tuhan anugerai sukacita Tuhan anugerai kebijakan bagi semua yang mendampingi yang merawat berkat kekuatan, kesehatan, ketulusan, biarlah Tuhan nyatakan di dalam diri mereka pribadi-lepas pribadi. Terlebih bagi saudara dan orang tua kami, di tengah kehidupan yang semakin lanjut usianya, Tuhan pun senantiasa menyertai mereka. Bapak kami juga menyerahkan segenap saudara dan warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo karya pelayanan baik di lingkup pekerjaan, di lingkup studi. Tuhan juga menguasai mereka. Tuhan menyertakan berkat bagi setiap mereka, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan sehari-hari, Tuhan menganugerahkan kecukupan. Ya Allah, kami menyisihkan bagian dari berkat yang selama ini Tuhan percayakan kepada kami Untuk kami kelola Dan itu pada hari ini kami persembahkan kepada Tuhan Kami yakin bahwa Tuhan berkenan menerima Tuhan menyucikan bahkan memakai Menjadi bagian sarana Untuk penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan baik yang terjadi di lingkup GKJ Ciwi Jemaat Kota Baru Triorejo, maupun di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Siapapun kami, siapapun saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk menatanya, Tuhan juga tidak akan menjauhi mereka. Bapak kami serahkan juga kebersamaan dalam kehidupan baik bergereja maupun bermasyarakat. Anugerai kami untuk senantiasa mau saling memahami keberadaan satu dengan yang lainnya. Biarlah kerukunan hidup, kedamaian hidup, Ketentraman Senantiasa kami Nyatakan dan kami alami Secara bersama-sama Bagi para pelayanmu Baik di jemaat ini Maupun Di lingkup gereja kristen Jawiwitan Atau dimanapun Di lembaga-lembaga gereja Yang Tuhan bentuk Terlebih di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, Republik Indonesia ini. Anugerai kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, sukacita, ketulusan. Setiap rancangan dan yang kami lakukan bersama-sama dapat berlangsung dengan baik, dengan benar, bahkan tepat seperti yang Tuhan ajarkan. Untuk kami Untuk saudara-saudara kami Para pelayan Yang Tuhan pakai Demi terselenggaranya Perekaman Dalam pelayanan kebaktian Minggu pagi hari ini Anugerai kepada setiap mereka Kesehatan Kekuatan sukacita Penghiburan Kebijakan Ketulusan bahkan Limpahan berkat yang menyertai di setiap aktivitas yang mereka jalani sehari-hari. Terlebih, bagi segenap anggota keluarga masing-masing, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Bagi yang telah bekerja, bagi yang masih harus studi, bahkan bagi mereka yang masih harus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, Jodoh atau apapun rancangan dan cita-citanya, Tuhan senantiasa bersama mereka. Bapak kami serahkan juga upaya-upaya yang terjadi, baik yang kami saksikan maupun kami terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya sikap-sikap berkait dengan suasana kehidupan dalam masa pandemi selama ini. Saudara-saudara kami yang mungkin ya saat ini masih harus dirawat secara khusus, secara intensif, mengalami isolasi mandiri, dimanapun dengan siapapun, Tuhan, kuasa kasih-Mu, mu yang senantiasa kami nantikan, terjadi bagi diri, bagi hidup, bagi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan saudara-saudara kami ini. Ya, Bapak, kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami pribadi lepas pribadi.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 Biarlah sukacita persekutuan kita pagi hari ini menjadi tambahan kekuatan dan sentiasa keyakinan kita kepada Tuhan bertambah-tambah hari lepas hari. Marilah kita berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 446, Ba'it 1. kitung Jemaat 237 bait 2. Dan sekarang marilah kembali mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan hidup dan kelanjutan hidup kita di dalam kuasa Tuhan. Kita memohon dan menerima berkatnya nya Tuhan Allah Bapa sumber hidup Yesus Kristus Sang Putra sumber keselamatan dalam pimpinan dan kuat kuasa roh kudus senantiasa menyertai, senantiasa bersama-sama melimpahkan berkat dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini kekal dan selamanya. Amin. Saat teduh, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pelaksanaan ibadah pada pagi ini. Kita lakukan dengan lancar, dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus nanti akan memberkati kita semua. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kami mewakili Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji STH yang sudah melayani pada pagi ini. Semoga di dalam pelayanan pagi ini untuk keluarga dari Bapak Pendeta senantiasa diberkati, baik kesehatan lebih-lebih di dalam pelayanan hari lepas hari. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku organis dan song leader, serta multimedia yang senantiasa setia juga melayani ibadah setiap pelaksanaan ibadah minggu dan yang lain. Demikian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada kru shooting yang dikomendani oleh Bapak Penatua Iwan Silaban yang setia setiap hari Kamis untuk meliput kegiatan kita sepanjang kita tidak boleh tatap muka di dalam ibadah ini karena pandemi 19 ini. Semoga di dalam pelayanan juga kepada Bapak, Ibu, Pak Eko, Pak Iwan, Pak Dadi, dan Pak Tony, dan yang lain senantiasa diberkati di dalam kesehatan maupun pekerjaan. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah mempersembahkan untuk pengadaan sepeda motor yang pada saat ini sudah mengangsur ke-9. Dan pada saat nanti kegiatan unduh undu yang akan kita laksanakan tanggal delapan Panitia, mempersilahkan atau barangkali Bapak-Ibu untuk berkenan mempersembahkan Natura bisa langsung diserahkan kepada Panitia maupun diserahkan di, da, di gereja ini atau di kantor, mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 November. Terima kasih untuk pelaksanaan ibadah pada pagi ini. Kita berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap jaga jarak, cuci tangan, Pakai masker, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.